untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagitarius di, di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang sekitarius di bulan Juli tahun 2021 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini sangat mengambilkan support energi yang dapatkan oleh seorang sekitarius di bulan Juli tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara-asmara Sagittarius di bulan Juli tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kenisahan kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuasa kerempuan jodek Sagittarius di bulan Juli tahun 2021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 Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagitarius di bulan Juli tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagitarius akan lelah dalam menjalani kehidupan akan lelah di dalam menjalani yang namanya untuk mendapatkan kebahagiaan sebuah keluarga. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Sagitarius terlalu memaksakan tenaga untuk bekerja yang dimana di sini bertujuan untuk membahagiakan keluarga Sagitarius sendiri dan di sini.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 kesehatan seorang Sagittarius akan menurun di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang Sagittarius terlalu memaksakan tenaga untuk bekerja yang dimana disini bertujuan untuk membagiakan seorang pasangan membagiakan sebuah keluarga yang dimana sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Sagitarius akan didoakan dan didukung dimotivasi oleh pasangan Sagittarius sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice Secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat. dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius di disini menggambarkan, sebab seorang Sagittarius telah memaksakan diri di dalam bekerja yang mengakibatkan di disini, kesehatan akan menurun yang dimana di sini bertujuan untuk membahagiakan sebuah pasangan membahgiakan keluarga Saus sendiri. dan untuk keuangan seorang Sagittarius adalah Six of Pentacle ataupun enam 6 Coin. Secara umumnya, siksa pentagal itu diartikan kondisi keuangan yang berkecukupan dan suka berbagi pada orang-orang yang lain. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2021. Keuangannya berada di dalam kondisi yang berkecukupan, keuangannya berada di dalam kondisi stabil, kondisi nyaman, yang dimana di sini Pinterest seorang Sagittarius juga digambarkan akan terbuka di bulan Juli tahun 2021. Di sini dikarenakan seorang Sagittarius di bulan Juli merupakan sosok seseorang yang suka berbagi dengan orang-orang yang di sekitar orang-orang yang membutuhkan yang membuat pintu rezekinya akan terbuka dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu sesuai seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Sagittarius akan berada dalam kondisi nyaman, kondisi stabil, kondisi berkecukupan, yang dimana di sini seorang Sagittarius pintu rezekinya akan terbuka dengan suka berbagi kepada orang-orang. Kepada yang membutuhkan, yang dimana di sini orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah King of Cup, yaitu orang tua ataupun seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu Keuangan seorang Sagittarius di sini menggambarkan Seorang Sagitarius merupakan sosok yang juga berbagi dengan orang tua dengan orang yang membutuhkan, yang dimana disini mengakibatkan pintu rezekinya akan terbuka yang berdampak positif kepada keuangan seorang Sagitarius di bulan Juli tahun 2021 dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah 8 of one, ataupun 8 tongkat secara umumnya 8 of one itu diartikan tetap tekuni pekerjaan yang sekarang biarkan waktu yang menjawabnya biarkan proses yang menjawabnya yang dimana sini semuanya akan indah pada waktunya dan di disini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2021 karena tidak akan mengalami perubahan tidak akan mengalami peningkatan penurunan namun di disini disarankan kepada seorang Sagittarius baiknya fokus disiplin di dalam bekerja yang dimana pekerjaan yang ada sekarang itulah yang akan membantumu di bulan Juli tahun 2021 dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya di suatu waktu ataupun di suatu masa karyus seorang Sagitarius akan melejit dan kehidupannya akan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak. Dan disini menggambarkan karya pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Juli tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun disini disarankan kepada seorang Sagittarius baiknya fokus kepada pekerjaan disiplin kepada pekerjaan yang sekarang Yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan, finansial, keuangan Yang dimana sini juga didoakan oleh seorang anak Serta disini seorang Sagittarius mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Sagittarius sendiri Dan jika kartu justice kita lakukan dengan kaya pekerjaan seorang di disini menggambarkan Efek yang ditimbulkan dari seorang anak sekretaris untuk mendoakan seorang sekretaris mendapatkan karir yang lebih bagus lagi akan bisa ia dapatkan, yang dimana di sini di bulan Juli tahun 2021, karir pekerjaan seorang sekretaris tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di sini di kategorikan bahwasanya keuangannya berada di dalam kondisi nyaman, kondisi berkecukupan yang bisa membanggakan anak sekretaris sendiri, dan untuk kartu hubungan esmaranya adalah ten of cup ataupun 10 piala secara umumnya ten of cup itu diartikan kita bisa membangun keluarga yang bahagia yang dimana sini digambarkan ada dua prediksi yang pertama kepada sagittarius yang sedang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen hmm. melandahkan kaki ke jenjang yang lebih serius kejenjang pernikahan yang di sini bertujuan untuk mendapatkan keamunisan kebahagiaan hubungan asmara yang dimana juga di disini bisa membangun sebuah keluarga yang lebih bahagia lebih romantis di bulan Juli tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan ia akan mendapatkan keturunan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Sagittarius dan pasangan Sagittarius di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of oh one Cara umumnya kenaik opan itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan sagitarius sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang sagitarius yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini bertujuan untuk mendapatkan keturunan, yang dimana di sini kenaik opan merupakan sosok seseorang pasangan selalu menerima sagitarius apa adanya, yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Sagitarius yang sudah berpasangan akan mendapatkan sebuah keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan bersama seorang pasangan. Di mana di sini Knight of One itu merupakan pasangan Sagittarius sendiri. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di sini menggambarkan efek dari seorang Sagittarius bersama pasangan di bulan Juli tahun 2021 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan akan bisa mereka wujudkan yang dimana sini dengan mendapatkan keturunan dan bertujuan untuk melangkahkan ke jenjang yang lebih serius yang dimana sini untuk membangun sebuah keluarga dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius itu ada di angka 6-66-68-80-90